kurs diri ni adalah kita kena build relationship dengan klien kita. Assalamualaikum. Apa kabar semua? Hari ini Yasin bersama Eric Aziz ingin berceritakan tentang FBS So harap semua duduk rumah sama-sama kita putikan rangkaian COVID-19. Oke okay, bau-bau ni, oke okay. Kluster apa Sivangga Dekat Jitra Dekat kawasan tu Menaik mendadak So Bagi Yasi Sireau sangat-sangat Hopefully siapa yang Ada kontak rapat dengan Kluster tu Tolong-tolong pergi klinik Supaya kita boleh putihkan Rangkaian COVID-19 ni Okey, Sebelum ni Kita Sekarang episode ketiga Sebelum ni episode kedua Kita ada ceritakan Pasal awareness So Untuk episode ketiga ni Yasi akan ceritakan Pasal consideration. Okay consideration senang cerita basically awareness apabila orang tu dah tahu hang punya produk. So dah apa dah tak ada masalah. Ah uh, maksudnya awareness adalah orang kenal produk hang. So orang dah kenal tak ada masalah. So consideration ni adalah untuk klien hang tu. Kita kena build up relationship dengan klien supaya klien tu nak pilih kita ataupun uh, a rival kita. Ah uh, rival, rival. What, rival, rival, ha silap <laughs> Sama ada client nak pilih kita Ataupun competitor kita, itu ayat sebetulnya Pesaing kita, so Part consideration ni paling penting dan Waktu ni yang ramai FBX marketer guna Consideration dan Yasi sendiri pengguna dan Yasi yang keterangkan satu-satu dia punya function Kelebihan Setiap setiap kategori ni dia ada kelebihan masing-masing So Yasi yang keterangkan satu-satu, ok jom Kita masuk ke ads manager Ok dalam consideration dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ada 6 kategori iaitu traffic, engagement, apps install, video views, lead generation dan message Ok kita go through satu iaitu traffic So video ni mungkin panjang sikit sebab dia ada 6 benda dan yang sini nak kena terangkan habis semua 6 benda tu Supaya faham dan kita nanti boleh masuk ke conversion pula lah Ok so stay sampai habis tau dan support asin lah Okay, kita tekan traffic kita tekan continue Okey, dalam traffic traffic ni adalah satu tempat satu eklan yang buatkan orang tu keluar daripada facebook basically apabila orang buat traffic dia selanjutnya akan jadi mahal sebab dia akan keluar daripada facebook so contoh website dia akan keluar ke website kita, dia akan keluar ke apps kita, dia akan keluar kepada Facebook Messenger. Mes biasalah, Messenger, Messenger, Facebook, Facebook. Dia pun benda tak sama. Walaupun satu company, tapi dia pun bukan benda yang sama. Dan WhatsApp, samalah. WhatsApp pun under Facebook, tapi dia still keluar daripada Facebook. So, benda ni akan kos, tetapi dia akan bawa klien, dia akan funnel klien kita, bahkan pelanggan kita ke website, ke apps kita, ke Messenger kita dan WhatsApp. So, siapa yang guna fashion, siapa yang guna fashion ni, amat sesuai uh, Maksudnya, siapa yang selalu guna WhatsApp, selalu guna Messenger Ataupun dia ada apps dia sendiri Business owner yang ada apps dia sendiri dan dia ada website Boleh guna cara ni, supaya dia drive trafik ke sana Bawa kan? Okay, duduk Slow ke? Eh dia duduk sini ni? Lepas sini sana. Okay So, macam yang lain saya tak mahu terangkan sebab lain semua sama Cuma saya nak terangkan apa function traffic tu Apa kegunaan traffic So, lepas ni uh, subscriber dan liker saya akan tahulah Kat mana ad sampai patut buat Okay, so kita back tapi pergi kepada ads manager balik Dan engagement Macam biasa, engagement ni ada tiga benda Dan yang pun dah banyak Video-video yang -video saya memang banyak gunakan benda ni dan Agak semua tahu kot no? Maksudnya Post engagement adalah Dia akan cari uh, Facebook akan cari orang Yang suka komen Like share kat sini Page like ni Dia akan cari orang Yang suka like page Ads kita akan clock. Dia basically Apa yang simpaham Daripada Facebook ni Notice uh, ni uh, Important note Untuk semua orang Rupanya Tiga benda ni adalah Behavior kita dalam Facebook Behavior user dalam Facebook Sebagai contoh Awareness ni sesuai daripada orang yang suka, dia suka tengok benda baru. Dia suka tengok benda baru dan suka like, share atau komen benda tu. Dan consideration ni, macam-macam kata, kalau yang engagement ni, dia akan suka komen, like, share. So basically, hater yang jenis-jenis kaki komen, ha banyak akan uh, ads, mereka akan dapat banyak sebab banyak orang guna post engagement. Faham tak? Facebook dia akan cari orang suka komen dan kena dengan interest kita, interest kita target tu, dia akan pergi ke orang macam tu dulu. Sebelum dia pergi ke audien audience yang lain ha, so macam like page siapa yang suka like page ads tu akan keluar kepada orang tu dan siapa suka event response yang suka respond kepada event ads tu akan keluar kepada orang-orang tu so important notes kategori-kategori ni ia adalah mengelambangkan behavior user ataupun klien kita dalam Facebook macam conversion ni orang yang suka membeli dalam Facebook ha, ataupun membeli barang-barang online dalam Facebook sorry membeli barang-barang online So, di Facebook Dia dah ada data Basically kan Benar-benar itu So, dia dah tahu lah Yang mana suka tengok video Yang mana suka komen Yang mana suka ni Sagi sini go through satu, Okay So, macam biasa Post engagement Orang suka post like, komen Page like Tarik orang masuk dalam pool Dan event respon Untuk bagi tahu yang kita akan Ada event tak lama lagi Ya, yes, sesuai kalau kita Betul-betul ada event Dan untuk buat iklan Bagi Yesin tak berbaloi Tapi untuk buat Kita buat event Okay Tapi untuk untuk kata ada ni, tak boleh lah Untuk buat iklan tak boleh So kita pergi apps install Okay, apps install ni macam besalah Kalau siapa-siapa ada apps Masukkan je lah, Google Play ke iTunes apa semua tu Kita link kan lah Yasin dulu ada tapi boleh dia tak ada. Haa, ni Basketball Rush Dulu Yasin pernah buat game untuk mobile Dan untuk link lah Facebook Dan Yasin pernah buat ni Basketball Rush lah Tak tahu ada-ada lagi game ni So, <laughs> so macam ni lah Bila ada apps, basically siapa yang nak promote Maksudnya selalunya big company lah kok Yang dah ada apps dia sendiri Dia ada website dan dia ada e-commerce dia sendiri Sesuai untuk guna apps install ni Sebab Hi. dia lagi targeted Hai hmm? Besar eh Siapa yang ada Apps sendiri Sesuai guna Ni lah Apps install ni Dia akan target Kepada user yang Pernah install Basically user ni Dia dah, dah install Apps Apps Hang sendiri So memang Dia confirm Audien Hang lah kot Cuma Hang nak Pengen marketing Promotion Nak buat coupon Dan apa semua tu Okay video view Macam biasa lah Nama pun video view Basically video lah Dia akan Facebook akan cari Orang yang suka Tengok video Kalau apa tengok Dalam Facebook Saya simak Apa isi muka Facebook. Kalau hangpa tengok dekat phone pun ada Facebook Watch. Basically siapa yang suka layan kat video Facebook Watch akan keluar iklan ni dulu. Maksudnya video view akan target ke situ dulu. Baru dia akan pin his feed apa, apa semua tu. Faham tak? Ha, so algorithm algorithm dia dah memang dia dah dia dah buat ke arah tu. And then list generation basically untuk orang isi form baru-baru ni kan yang simbat website ha uh, untuk tadika dan gafa borang online basically ni cara Facebook punya borang online so bila kita buat lead generation orang tu akan isi form dan diisi form kita dapat data dan kita bagilah something basically kalau hang isi data kalau hang isi borang ni ha akan dapat 50% discount so something like that so dia punya lead generation lah dia akan dia akan nero lagi dia akan lead hang akan dapat data nama dan nombor telefon semua bla bla bla So, sesuai juga Dan last but not least, message Message ni Yassin tak pernah guna Tapi based on Yassin baca Ada yang tengok YouTube dan muka luar-luar sana dia Basically, dia target orang untuk click to messenger lah Kalau anda tengok, dia ada click to messenger Ataupun nak target WhatsApp bisnes Tidak ada bisnes kita sendiri kan Dia macam sama dengan trafik Tapi, dia lebih kepada dia akan pop up Dia akan target untuk message terus So Berbaloi Tapi kalau tanya Yasin Personally Annoying lah ha, Kalau messenger tu Bila kita dapat ikhlas Pum keluar kat ke orang Siapa orang ni Tapi dia ok lah Dia akan dapat Pada orang yang betul Maksudnya kalau orang tu betul nak Dia akan check kita So macam Yasin kata tadi Consideration ni adalah Kita kena build relationship Dengan client kita So Bagaimana nak build relationship Kita kena layak lah kena bagi mereka steam lah <laughs> memang macam tu lah cara dia kadang-kadang ada klien yang suka melayan, melayan so kalau siapa yang ada team close tolong layan klien tu sonok-sonok kadang mereka suka orang melayan mereka so maaf yasin sendiri ya. Yeah. Yasin sendiri pun kadang-kadang tak terlayan sebab Yassin seorang nak layan whatsapp pun lambat reply lambat message lambat so sebab tu Yassin tak suka sangat reply-reply uh, bukan tak suka yasin jadi slow lah sebab banyak benda link so Itulah function-function dia lah. <laughs> sebab tu Yesin tak guna um, mesej ni sebab benda-benda ni lah. Nak kena reply lah, apa semua ni. Dan dalam banyak-banyak ni, mana yang paling better? Ha, mesti hampa nak tahu. Dalam banyak-banyak kategori ni, yang mana paling better dan paling berbaloi nak buat? Hampa rasa apa-apa? So kalau nak tahu apa, kalau hampa nak tahu yang mana paling better, so kita tunggu di video yang akan datang kepada episode 4 so jangan lupa like, komen dan subscribe youtube channel ya siang bro dah ok kita jumpa di video akan datang bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kirit bye bye ya Dah, dah ke? Dah, dah. Dah tak? Da. Hmm. -mm.